Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mr and Mrs News. Kali ini kita akan membahas terkait teleskop Hubble mendeteksi tiga galaksi yang akan bertabrakan. Nah, teman-teman pecinta astronomi, kepengen tahu kan penjelasan lebih lanjut terkait tiga galaksi yang akan bertabrakan ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan men video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Baru-baru ini, tiga galaksi tertangkap kamera teleskop ruang angkasa Hubble milik NASA tengah berada di jalur tabrakan. Seperti yang diketahui bahwa galaksi-galaksi yang berada di konstelasi Bultus pada akhirnya akan bergabung dan membentuk sebuah galaksi baru yang jauh lebih besar. Pada proses terbentuknya galaksi baru, ketiga galaksi ini tentunya akan kehilangan struktur spiralnya sebab terdapat interaksi gaya gravitasi di antara mereka. Meskipun pada umumnya tabrakan antar galaksi merupakan hal yang lumrah, namun kasus kali ini sangat jarang terjadi. Pasalnya, ketiga galaksi yang bertabrakan ini nantinya akan membentuk dan melahirkan sebuah bintang baru. Adapun foto berhasil ditangkap oleh NASA ini, ternyata diambil dengan menggunakan White Field Camera 3 Hubble dan Advanced Camera for Surface. Teknologi tersebut diyakini dapat membantu para astronom untuk memperoleh wawasan tentang pembentukan galaksi di alam semesta. Gambar tersebut menunjukkan tiga galaksi yang secara kolektif dikenal sebagai sdss JGB 10189 Posisinya cukup dekat dan segera bergabung. Bentuk galaksi sudah terdistorsi dan untaian gas dan debu terlihat menghubungkannya. Tiga galaksi memancarkan banyak cahaya. Dalam SDSS JGB 10189, tiga galaksi besar pembentuk bintang hanya berjarak 50 ribu tahun cahaya satu sama lain meskipun ini mungkin tampak seperti jarak yang sangat jauh dan tidak banyak menyebabkan bahaya dalam istilah kosmik sebenarnya jaraknya sangat dekat lantas apakah tabrakan tersebut menimbulkan bahaya bagi bumi? perlu diketahui bahwa tabrakan antar galaksi hanya akan menimbulkan pembentukan sebuah galaksi terbaru selain itu hingga saat ini belum ditemukan pernyataan mengenai bahaya dari tabrakan galaksi khususnya bagi bumi